Luar biasa dukungan dari fans khususnya emak Maleslar Sangat kompak banget persahabatan yang selalu mendukung Mendoakan yang terbaik untuk kakak Bilar Mudah-mudahan selalu kompak Selalu tentunya menjadi fans sejati Lesti dan Rizky Bilar Momen ini diunggah oleh akun di Instagram sabar ada kalimat caption yang dituliskan, Insya Allah ini mah real fans ya, bukan kayak yang kemarin tuh yang cemburu sama bini idolanya katanya tuh persahabat ya, Alhamdulillah. Insyaallah ini ini fans sejati dari Lesti dan Rizky Bilar Berikutnya kita lihat juga persahabat ya Wow <sih> ini momen cute di channel youtube yang kakak Bilar persahabat ya Tentunya dari Lesti dan tim ini lagi makan bareng Nasi liwet katanya tuh Dan kita juga Mendengarkan kalimat yang diucapkan oleh kakak Bilar Nanti liwatannya bareng BBL Katanya tuh Masya Allah Mudah-mudahan tentunya selalu sehat Selalu bahagia untuk idola kesayangan kita Dan mudah-mudahan selalu diberikan kekuatan Dan kesabaran dari orang-orang yang selalu Tentunya tidak menyukai hubungan rumah tangga tanggalnya Bilar Momen ini diunggah oleh akun Lesti Bilar galeri Anda sekali ada kalimat caption juga yang dituliskan dalam postingan tersebut antar lewatan selanjutnya bareng si Utun guys kan kemarin katanya giginya mirip bapaknya jadi Utun gitu brojol udah bisa ngunyah, canda ngunyah katanya tuh pasabat ya cus ke channel YouTube Kak Bilar dukung dan kita support karya-karya terbaik dari idola kita. Berikutnya kita lihat juga persahabatnya doangnya terbaru dari Dede Elasti Dia akun instaga pribadinya Masya Allah mengunggah sebuah postingan foto, foto cantik nih. Luar biasa Suatu kebanggaan, suatu kebahagiaan Yang kita dapatkan dari seorang Elasti Kejora yang selalu membanggakan dengan prestasi-prestasi yang ditorehkan Wow, Masya Allah bangga persahabatnya Mudah-mudahan selalu sukses Untuk idola kita ini ya Dan ada info langsung dari Diri Elasti Siapa di sini yang suka pakai farfum untuk membuat orang lain terpesona Wow, rekomendasi banget dari Diri Elasti ya parfum yang direkomendasikan adalah Parfum luar biasa yakni tentunya dari Lanoia.perfumery Wow, Masya Allah banget ya Mudah-mudahan selalu berkah dan barokah Untuk idola kita Masih menunggu kejutan ke selanjutnya Tetap stay tune dan pantengin channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru Terupdate selanjutnya Ini dulu informasi di malam hari ini Bagaimana tanggapan kalian Silahkan berkomentar Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh